Wanita muda itu tertegun setelah mendengar kata-kata Lindong. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia mengepalkan giginya dan mengangguk. Bagaimana dengan mereka? Lindong melirik selusin sosok hitam yang menatapnya dengan mata gelap dan dingin. Mereka juga dari Darkness Palace. Lindong tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar ini. Lat, siapa kamu? Beraninya kamu mencampuri urusan Darkness Palace-ku. Jika kamu bijak, nyala segera. Kalau tidak, akan ada masalah. Pada saat ini, selusin figur hitam akhirnya pulih. Mereka dengan tajam menatap Lindong dan berteriak dengan keras. Elder, tolong selamatkan kakak senior Chen Gui. Wanita muda itu buru-buru memohon. Haha, santai saja. Chen Gui dan aku adalah kenalan. Aku secara alami akan menyelamatkannya. Kata Lindong sambil tersenyum. Saat itu, berkat perlindungan Chen Gui, King telah berhasil datang ke wilayah Suan Timur. Karena mereka bertemu hari ini, dia secara alami tidak akan berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa. Petik 2, wanita muda itu menghela napas lega setelah mendengar ini. Meskipun dia menyadari betapa sulitnya untuk menyelamatkan Chen Gui dari orang-orang itu, dia tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari siapapun dalam krisis seperti itu. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bunuh dia, cahaya dingin menyala di mata selusin sosok ketika mereka melihat bahwa lindung bersikeras untuk campur tangan. Tubuh mereka bergerak dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan kilat. Namun, saat mereka hendak menarik pedang mereka, cahaya pedang tajam tiba-tiba tersapu dari kedalaman kabut tebal. Selusin sosok hitam tiba-tiba menegang, garis berdarah samar muncul di tenggorokan mereka, dan mereka semua jatuh ke tanah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba terjadi dalam sekejap mata. Sebelum wanita muda itu bisa menghembuskan nafas, dia tercengang ketika dia menyaksikan para ahli dari Darkness Palace dihabisi dengan cara yang begitu mudah. Sosok cantik perlahan keluar dari kabut tebal. Ling Kingzu tidak melihat mayat di tanah. Longsuet di tangan. Dia diam-diam tiba di samping Lindong. Nona muda, siapa namamu? Lindong menatap Nona muda yang terpana dan tersenyum bertanya. Elder, Periferi. Wanita muda itu melirik Lindong dengan agak takut-takut. Setelah itu, dia menatap Peri seperti Ling Qingzu yang berdiri di sampingnya. Ketakjuban melintas di matanya saat dia berkata, "Aku Musa, aku Lindong. Dia adalah Ling Qingzu. Bisakah kamu memimpin kami untuk menyelamatkan kakak senior kamu Chen Gui sekarang?" Lindong tersenyum lembut dan berkata. Joy melonjak di mata Musa ketika dia mendengar ini. Dia sedikit ragu saat dia berkata Tapi tetua Lindong Panggil aku kakak Lindong Lindong melambaikan tangannya Besar, kakak Lindong Yang dikirim untuk menangkap senior Chen Gui adalah dua tetua Darkness Palace Mereka berdua adalah praktisi yang sangat kuat di panggung Samsara Selain itu Mereka juga membawa pasukan rahasia Darkness Palace bersama mereka Wajah kecil Musa sedikit pucat saat dia berkata Dua ahli panggung samsara, Lindong sedikit terkejut Istana kegelapan ini memang layak menjadi faksi penguasa wilayah Suan Utara Kekuatan seperti itu memang lebih besar daripada banyak sekte super di wilayah Swan Utara Darkness Palace memang memiliki fondasi yang kuat Itu sudah ada jauh lebih lama dari sekte super biasa Guru aku pernah berkata bahwa kemungkinan ada monster tua tahap reinkarnasi yang ada di dalam Darkness Palace ini Di sampingnya Ling Qingzu dengan lembut berkata, Mereka memang memiliki kekuatan. Lin Dong mengangguk, monster tua panggung reinkarnasi. Tidak heran Darkness Palace menjulang di wilayah Xuan Utara tanpa jatuh. Betul, bukankah Chen Gui juga anggota istana kegelapan kamu? Mengapa mereka memburunya? Mungkinkah dia menghianati istana dan melarikan diri? Lin Dong mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana itu bisa terjadi? Pak senior Chen Gui sangat setia pada istana kegelapan kita. Bagaimana dia bisa menghianati kita? Musa buru-buru berkata. Namun, Darkness Palace saat ini terlalu kacau. Ketua istana baru saja mengambil alih. Otoritasnya masih tidak stabil dan banyak hal diam-diam terjadi. Petik 2. Jadi ada perselisihan internal. Lin tiba-tiba mengerti. Mereka bisa memainkan semua yang mereka suka selama Kintan tidak dirugikan. Siapa Tuan Istana baru kamu? Lindung berbalik dan berjalan ke depan. Santai, mengeluarkan pertanyaan dalam proses, Tuan Istana baru kita adalah Nona Kintan. Wanita muda itu menjawab, "Jejak Lindung terhenti tiba-tiba. Ling su di samping juga terkejut." Setelah itu, Lindung perlahan berbalik. Dia memandang Musa, "Siapa? Siapa yang kamu bilang itu?" Lady Kintan. Musa menatap Lindung dan menjawab dengan cara yang tidak pasti. Bagaimana King Tan bisa menjadi penguasa istana Darkness Palace? Wajah Lindong sedikit berkedut Dan bahkan suaranya telah meningkat secara signifikan Matanya dipenuhi dengan kejutan Musa takut dengan ekspresi Lindong Dia buru-buru mundur dua langkah dan dengan takut-takut berkata Tahun lalu, penguasa istana sebelumnya gagal menembus ke tahap reinkarnasi dan meninggal Sebelum dia meninggal dia mewariskan warisannya dan simbol leluhur kegelapan kepada wanita kintan. Secara alami, dia adalah penguasa istana dari istana kegelapan kita. Petik 2. Ekspresi Lindong berubah-ubah. Hal ini sangat melebihi harapannya. Bagaimana gadis kintan itu bisa menjadi penguasa istana-istana kegelapan? Kemampuan apa yang dia miliki selain mengikutinya dan menyebabkan masalah? Kakak Lindong, apakah kamu tahu Tuan Istana kami? Musa menatap Lindong dan dengan hati-hati bertanya, adikmu, Musa tercengang, segera setelah itu, ekspresi di matanya berubah sedikit aneh, jelas bahwa dia tidak percaya kata-kata Lindong. Lagi pula, dia belum pernah mendengar hal ini, lupakan, ayo pergi dan selamatkan kakak seniormu Chen Gui terlebih dahulu. Lindong melambaikan tangannya, posisi Chen Gui dalam Darkness Palace harusnya sedikit lebih tinggi dari gadis ini. Dia mungkin akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang hal-hal seperti itu. Musa buru-buru mengangguk, apapun situasinya. Pertama-tama mereka harus menyelamatkan saudara senior Chen Gui. Karena itu, dia buru-buru membalut lukanya dan segera mengikuti. Ada sepetak tanah kosong di dalam hutan di sisi lain dari kabut tebal di mana banyak api unggun naik. Mungkin saja samar-samar melihat sosok di pohon-pohon besar di sekitar api unggun. Mata tajam mereka terus-menerus memindai area. lusinan tokoh menyedihkan diikat di tengah tanah kosong ini. Tubuh mereka berlumuran darah. Jelas bahwa mereka telah mengalami perkelahian sengit. Dari kelihatannya, hasilnya tidak menguntungkan bagi mereka. Ada sosok yang dikekang oleh rantai hitam di bagian depan kelompok ini. Rantai tajam bahkan menembus bahunya. Darah akan mengalir pada gerakan sekecil apapun. Menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Namun, sosok ini tidak membuat suara apapun bahkan ketika dihadapkan dengan rasa sakit seperti itu. Hanya keringat dingin yang terus menetes dari kepalanya. Chen Gui, aku tidak ingin mempersulitmu karena kamu jenius dari istana kegelapan kita. Aku tidak akan membunuhmu selama kamu kembali bersamaku dan mengatakan bahwa gadis kecil itu diam-diam menggunakan beberapa cara curang untuk menyakiti tuan istana dan menyambar simbol ancestral kegelapan. Sebagai gantinya, Aku bahkan akan mengizinkan kamu untuk memerintahkan kekuatan rahasia istana kegelapan kami. Bagaimana menurutmu? Dua pria tua berjubah hitam menatap pria dengan wajah muram dari samping api unggun dan berkata dengan cara yang menyeramkan. Pah, sosok itu segera meludah ketika mendengar kata-kata itu. Wajahnya dipenuhi ejekan saat dia memandang kedua tetua itu. Akhirnya, dia tertawa dingin. Kamu pasti bermimpi jika kamu ingin aku memfitnah tuan istana. Heh, dia hanyalah seorang gadis kecil. Namun dia masih berharap untuk menjadi penguasa istana dari istana kegelapan kita. Aku pikir kamu adalah orang yang sedang bermimpi. Tetua mengejekku. Gadis kecil itu ingin menghilangkan subjek lama seperti kita begitu dia mencapai posisinya. Dia layak menerima nasib seperti itu. Tetua lainnya berkata dengan suara gelap dan dingin. Jika bukan karena kalian semua menolak untuk menerima Master Istana dan diam-diam mencoba untuk membagi Darkness Palace, akankah Master Istana menargetkanmu? Chen Gui mengepalkan giginya dan berkata, itu bukan karena kita menolak untuk menerima. Dalam hal pengalaman dan kemampuan, posisi penguasa Istana dari Darkness Palace bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk gadis kecil yang tidak dikenal. Petik 2. Chen Gui tertawa dingin, ini adalah perintah tuan istana sebelumnya sebelum dia meninggal. Kamu orang tidak memiliki kemampuan apapun. Namun, kamu akhirnya menyebabkan masalah sekarang. Petik dua. perintah tuan istana sebelumnya. Haha, pada waktu itu, hanya gadis kecil yang ada di sisinya. Dia dapat mengatakan apapun yang dia suka tentang pesanan. Mata tetua menatap Chen Gui dengan cara yang gelap dan dingin dan melanjutkan. Dari kelihatannya, kamu tidak berencana untuk bekerja sama. Petik 2. Chen Gui menatapnya dengan ejekan sebelum menjadi tenang. Sepertinya berbicara dengan baik tidak berhasil. Karena memang begitu. Jangan salahkan kami karena menempuh langkah-langkah yang lebih keras. Hasrat yang mengerikan melintas di mata tua itu. Dengan mengepalkan tangannya, kekuatan Yuan yang agung berkumpul di dalamnya dan berubah menjadi pedang kekuatan Yuan. Lengan bajunya bergetar dan pedang tanpa ampun menembak ke arah Chen Gui. Chen Gui mendesah pelan di dalam hatinya setelah melihat ini. Namun, saat dia bersiap untuk menutup matanya dan merangkul maut, tawa tiba-tiba menembus kabut tebal dan bergema di langit. Aku benar-benar bertemu hal-hal yang begitu tua dan tak tahu malu kemanapun aku pergi. Siapa ini? Suara ini mengejutkan semua orang yang hadir. Kedua tetua dari Darkness Palace berteriak dengan keras ketika mata mereka yang tajam mengamati kabut di sekitar mereka. Tiga sosok perlahan berjalan keluar dari kabut tebal. Setelah itu, mereka jelas muncul di depan mata semua orang. Saudara Chen Bui, aku percaya bahwa kamu sudah baik sejak terakhir kali kita bertemu. Mata Lindong menyapu tanah kosong, sebelum berhenti pada Chen Bui yang berdarah. Sebelum dia tersenyum dan berkata, Kamu, Lindong, Chen Gui tertegun saat melihat Lindong. Ekspresinya berubah ketika dia buru-buru berteriak. Cepat dan pergi. Pergi. Kedua tetua dari istana kegelapan tertawa aneh. Setelah itu, mereka tiba-tiba melambaikan tangan saat keinginan membunuh melintas di mata mereka. Membunuh mereka, dimengerti. respons tiba-tiba meledak dari sekitarnya setelah suaranya terdengar. Setelah itu, Yuan Power tiba-tiba melonjak, dan serangan tajam menyapu trio lindung dari segala arah. Ekspresi lindung acuh tak acuh saat dia melirik serangan, namun dia benar-benar mengabaikan mereka. Dia hanya membuka langkahnya dan menuju kedua tua-tua istana kegelapan. "Bang! Bang! Bang!" Serangan dengan cepat mencapai area selusin kaki dari Lindong. namun serangan tiba-tiba membeku tepat saat mereka hendak mendarat di tubuhnya. Setelah itu... Chen Gui terkejut melihat para ahli dari pasukan rahasia tiba-tiba meledak tiba-tiba. Dari kelihatannya, mereka tampaknya telah diperas oleh tangan yang tak terlihat sampai mereka pecah. Adegan ini sangat aneh. Lindong berhenti di depan dua tetua saat kabut berdarah melayang ke bawah. Dia tersenyum melihat ekspresi mereka yang berubah. Namun, senyumnya ini mengandung niat membunuh yang mengerikan. Haha, gadis kecil. Apakah adikku seseorang yang bisa kau tangani dengan cara seperti itu? Petik dua. Bersambung Lanjut ke part berikutnya ya Bab 1230 Masalah King Tans. Kamu, kedua orang tua istana kegelapan menatap lindung dengan takjub Di dalam kabut berdarah yang memenuhi udara Senyum yang terakhir muncul seperti iblis Itu membuat rasa dingin naik di dalam hati seseorang Bang, namun Guncangan di wajah mereka hanya berlangsung sesaat. Sebelum dengan cepat berubah menjadi keganasan saat Yuan Power yang perkasa tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Dengan teriakan rendah, dua aliran kuat dari Yuan Power tergagap. Mereka disertai dengan niat membunuh intens saat mereka dengan kejam menembak ke arah Lindong. Lindong masih tersenyum tipis saat dia melihat mereka berdua. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Namun... Tubuh kedua tetua tiba-tiba menjadi kaku saat serangan mereka akan mencapai Lindong. Kekuatan Yuan yang bergejolak dengan kuat di dalam tubuh mereka juga membeku bersama dengan tubuh mereka saat kengerian sejati akhirnya muncul di mata mereka. Mereka telah menemukan bahwa mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Mereka tidak pernah merasa begitu tak berdaya bahkan ketika menghadapi penguasa istana lama di masa lalu. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kedua tetua tanpa sadar berseru dengan ngeri. Teman, kita dari Darkness Palace. Jika kamu bersedia melepaskan kami, kami akan meminta maaf jika kami telah menyinggung kamu dengan cara apapun. Istana kegelapan kami juga akan menjadi teman kamu. Kamu hanya perlu memberi tahu kami jika ada hal-hal yang dapat kami bantu. Belakangnya, Musa, Chen Gui dan yang lainnya yang telah ditangkap, tertegun ketika mereka menyaksikan ekspresi kedua tetua yang berubah dengan cepat. Kelompok itu tanpa sadar menghirup udara dalam dan menatap lindung seolah-olah dia adalah hantu. Kedua tetua itu adalah ahli top bahkan di istana kegelapan mereka. Namun, mereka benar-benar tampak sangat lemah di tangan pemuda ini, yang tampaknya berusia 20-an. Chen Gui jelas yang paling terkejut di antara mereka, dia telah bertemu Lindong di masa lalu. Sementara kekuatan Lindong mengejutkannya tiga tahun lalu, itu tidak jauh lebih besar dari miliknya. Namun, dalam tiga tahun singkat sejak mereka terakhir bertemu, kekuatan Lindong telah benar-benar mencapai tingkat yang menakutkan. Gadis kecil yang kamu sebutkan sebelumnya adalah Kintan, kan? Lindong tersenyum menatap kedua tetua dari Darkness Palace dan bertanya. Ekspresi kedua tetua berubah sedikit ketika mereka mendengar ini. Segera setelah itu, mereka mengertakkan gigi dan mengangguk. Mereka tampaknya menggenggam untaian harapan ketika mereka bertanya, "Bisakah tuan ini menaruh dendam dengannya? Bukankah aku mengatakan ini sebelumnya? Kintan adalah adik perempuanku, aku kakaknya," kata Lindong sambil tersenyum. Namun. Senyumnya sangat dingin. Murid kedua tetua menyusut ketika mereka berulang kali mengeluh dalam hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa gadis kecil yang tampaknya sendirian itu benar-benar akan memiliki kakak yang menakutkan. Selain itu, mereka cukup beruntung untuk menabraknya. Oh, jadi kamu adalah kakak dari Tuan Istana. Haha, kita adalah keluarga. Hari ini, pengkhianat ini, Chen Gui. Berencana mengkhianati istana kegelapan kita. Kami berdua datang untuk menangkapnya atas perintah Tuan Istana. Salah seorang sesepuh tertawa datar. Oh, jadi itu yang terjadi. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dinginnya hati kedua tetua itu bangkit ketika mereka melihat senyum Lindong. Mereka adalah individu yang sangat berpengalaman dan licik. Karenanya mereka segera merasakan bahaya besar. Dengan tangisan. Yuan Power keluar dari tubuh mereka tanpa cadangan, memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari kendali Lindung dalam sepersekian detik. Setelah itu, mereka bergerak, berubah menjadi dua sinar cahaya hitam yang melesat kedua arah yang berbeda. Kecemasan langsung membanjiri wajah Chen Gui saat dia melihat bahwa dua orang tua ini akan melarikan diri. Namun, dia menjadi tenang ketika dia melihat ekspresi Lindung yang tidak peduli. Meskipun dia dan Lindong tidak terlalu dekat, metode yang dia tunjukkan di Unik Devil Regen adalah bukti jelas bahwa dia bukan orang suci. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti membiarkan ancaman potensial pergi. Persis seperti yang diharapkan Chen Gui, Lindong hanya dengan tenang menyaksikan dua tembakan pergi. Dia menunggu sampai mereka akan memasuki kabut tebal, sebelum akhirnya dia mengulurkan tangannya. Dengan genggaman cahaya, cahaya hitam menyala. Cah. saat Lindong menutup tangannya, Chen Gui dan yang lainnya melihat ruang di depan kedua tetua tiba-tiba mendistorsi. Dua lubang hitam besar muncul entah dari mana ketika devouring power meletus dan menelan mereka sebelum mereka bahkan bisa berteriak. Bang bang bang, suara gemetar yang keras keluar dari dalam lubang hitam seolah-olah kedua orang tua itu dengan panik berjuang di dalamnya. Namun, perjuangan ini tidak berlangsung lama. Sebelum secara bertahap melemah dalam lubang hitam yang berputar cepat Lubang hitam diputar untuk beberapa waktu Sebelum lindung dengan lembut melambaikan tangannya Lubang hitam kemudian memudar bersama dengan dua orang tua samsara tahap Darkness Palace Tanah kosong sekali lagi menjadi sangat sunyi Baik Chen Gui dan Musa tertegun saat mereka menyaksikan adegan ini Kedua tetua itu hanya mati dengan cara seperti itu Saudara Chen Bui Apakah kamu baik-baik saja? Lin Dong tertawa ketika semua orang terpana. Dia menjentikkan jarinya dan rantai hitam bercahaya yang menutupi tubuh mereka. Benar-benar hancur. Saudara senior Chen Gui, apakah kamu baik-baik saja? Musa menerkam saat ini. Dia segera mulai menangis ketika melihat luka Chen Gui. Chen Gui menghiburnya. Setelah itu... Dia berdiri dengan susah payah dan menangkupkan tangannya bersama-sama ke arah Lindung sambil mengenakan ekspresi yang rumit. Kami bertemu lagi saudara Lindong. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa kamu akan menjadi begitu kuat dalam waktu tiga tahun. Petik 2. Chen Bui dianggap sebagai individu yang sangat berbakat. Kalau tidak, ia tidak akan berhasil menjadi orang yang paling menonjol di daftar orang yang dicari sekte wilayah Suan Timur. Namun... Dia baru saja naik ke tahap kematian mendalam setelah tiga tahun. Kecepatan yang sejujurnya tidak buruk. Namun, bila dibandingkan dengan yang tidak teratur seperti Lindong, itu agak kurang. Kakak senior Chen Gui, apakah kamu benar-benar berkenalan dengan kakak laki-laki Lindong? Di sampingnya, Musa menggosok matanya dan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia masih memegang gagasan bahwa Lindong telah bercanda sebelumnya. Kakak Lindong adalah kakak lelaki kepala istana. Master istana akhirnya diselamatkan kali ini. Joy terungkap di mata Chen Gui saat dia menatap Lindong dan tertawa. Brother Chen Gui. Apa yang terjadi? Mengapa Kintan menjadi penguasa istana Darkness Palace? Lindong sedikit mengernyit dan bertanya. Chen Gui tersenyum pahit setelah mendengar ini. Dia terdiam sesaat sebelum menjawab. Brother Lindong. Apakah kamu masih ingat kejadian itu dari tiga tahun yang lalu? Saat itu, Kintan harus menonton karena kamu dipaksa untuk pergi oleh tiga kepala besar. Tidak ada yang tahu apakah kamu mati atau hidup. Dalam amarahnya, dia ingin bertarung dengan tiga kepala besar. Untungnya, Tuan muncul dan menyelamatkannya. Petik dua, namun Kintan tampaknya benar-benar berubah setelah dia kembali. Keaktifan sebelumnya tidak terlihat. Dia menjadi sangat pendiam dan sering melamun. Segera setelah itu, dia mengambil inisiatif untuk meminta Master untuk membiarkannya memasuki Darkness Judgment Hall. Petik 2. Darkness Judgment Hall. Alis Lindung mengerut saat gelisah melonjak di dalam hatinya. Tempat apa itu? Tempat dengan otoritas terbesar di dalam Darkness Palace. Tapi itu juga yang paling kejam. Karena Darkness Palace kita memimpin wilayah Suan Utara. Ada banyak faksi yang menentang kita. Darkness Jajimen Hall adalah tempat pemberontak dihukum Ini adalah tempat tanpa belas kasihan Hanya darah Chen Gui mengungkapkan ekspresi pahit saat dia perlahan menjelaskan Apa? Lin Dong mendidih dengan marah sambil mendengarkan Di matanya King Tan pada akhirnya masih sama dengan seorang gadis kecil yang terus berdengung di sisi ini sejak muda Dia baik hati Sedikit konyol dan menggemaskan. Kembali di kota Qingyang dia menolak untuk secara sukarela berlatih karena dia takut kesulitan. Namun, dia benar-benar pergi ke apa yang disebut Darkness Judgment Hall ini dan membasahi tangannya dengan darah. Ini membuat hatinya sakit dan matanya memerah. Meskipun perjalanan kultivasi lindung juga dibangun di atas darah dan api, akan lebih baik jika dia adalah orang yang akhirnya direndam dalam darah, daripada melihat gadis kecil itu yang selalu bersembunyi di belakangnya. Menjadi seperti dia. Dia tidak berusaha keras dalam pelatihannya dan berjuang melalui berbagai situasi hidup dan mati yang berbahaya. Apa yang dia cari sangat sederhana, untuk melindungi mereka yang dia sayangi dan membiarkan mereka memiliki senyum yang paling murni. Namun, gadis kecil yang paling disayanginya sekarang berakhir dengan darah seperti dirinya. Apakah dia meminta pemukulan? Tinju Lindong begitu erat mengapal sehingga suara berderit bisa terdengar saat suaranya merembes keluar dari sela-sela giginya yang menggiling. Chen Gui tersenyum pahit ketika dia melihat keadaan marah Lindong. Setelah menyaksikan betapa lincahnya King di masa lalu, dan melihat seperti apa dia sekarang, orang tentu akan merasakan sakit hati yang tak tertandingi. Aku bertanya sekali. Dia mengatakan bahwa selama dia bisa memusnahkan Yuan Get suatu hari. Dia tidak peduli akan jadi apa dia nanti. Chen Gui menatap Lindong dengan ekspresi rumit di matanya saat dia berbicara. Dia, satu-satunya alasan dia melakukan ini adalah untuk membalasmu. Kemarahan di wajah Lindong membeku pada saat ini. Dia dengan cepat menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Suaranya sedikit serak saat dia bergumam. Gadis bodoh ini, apakah dia benar-benar memiliki sedikit kepercayaan pada aku? Tik dua, Lindong diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana situasi saat ini di Istana Kegelapanmu? Kingtan menghabiskan dua tahun untuk menjadi Hakim Kepala Darkness Judgment Hall, sehingga mendapatkan kendali atas kekuatan terbesar di Darkness Palace. Kemudian, Master gagal dalam upayanya menuju tahap reinkarnasi. Pada saat-saat terakhirnya ia mewariskan warisan dan simbol leluhur kegelapan kepada Kintan dan menganugerahkan kepadanya posisi penguasa istana baru Istana Kegelapan. Petik 2. Namun, Darkness Palace terlalu besar. Meskipun Kintan telah meningkat pesat dalam tiga tahun terakhir, masih ada kesenjangan dalam hal pengalaman jika dibandingkan dengan beberapa tetua. Oleh karena itu, beberapa tetua diam-diam tidak menerimanya dan berusaha bergabung untuk menghapus Kintan. Namun demikian, King Tan saat ini berbeda dari masa lalu. Dia juga mengendalikan kekuatan yang agak kuat. Karenanya, dia terus-menerus bertarung melawan mereka yang menentangnya di Darkness Palace selama masa lalu. Petik 2. Ekspresi Lindung menjadi tidak stabil saat dia mendengarkan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana seorang wanita muda yang naif seperti itu bisa bertarung dengan orang-orang tua yang licik dan kejam dari Darkness Palace. Memikirkan itu saja sudah cukup untuk memahami betapa banyak kesulitan dan keluhan yang diderita gadis kecil ini. King Tan bukan penekan, dia awalnya menampilkan front yang lemah sambil membeli waktu untuk menyerap warisan yang ditinggalkan oleh tuannya. Selain itu, dia juga diam-diam mendapatkan kendali penuh atas simbol ancestral kegelapan. Setelah itu, pembalasan dimulai. Para tetua itu menderita kerugian besar dan benar-benar hancur dua bulan lalu. Namun, tepat saat Kingtan hendak menstabilkan situasi, para tetua berhasil mengundang dua tetua tertua dari Darkness Palace. Keduanya adalah pakar puncak yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Dengan mereka secara pribadi melangkah maju, situasi Darkness Palace terbalik sekali lagi. Selain aula kegelapan yang dikuasai Kingtan, sebagian besar lainnya condong ke arah oposisi. Kita yang mendukung Kingtan juga diam-diam tersingkir. Chen Gui tersenyum pahit dan melanjutkan, Jika tebakan aku benar, mereka berencana untuk memaksa King Tan untuk menyerahkan posisi master istananya dan simbol leluhur kegelapan selama upacara keagamaan tiga hari kemudian, King Tan tidak akan memiliki jalan keluar. Kulit awalnya pucat lindung secara bertahap beralih ke ketenangan setelah mendengar kata-kata Chen Gui. Dia menutup matanya, beberapa saat kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Chen Gui, bawa aku ke istana kegelapan. Terlepas dari betapa aku tidak suka gadis ini melakukan hal-hal seperti itu, dia masihlah adik perempuanku. Siapapun yang ingin menggertak adik perempuan aku akan dibantai oleh aku. Petik 2, Lindong membuka matanya. Aura amat buruk di dalam mereka menyebabkan rasa dingin naik dari dasar Chen Gui dan kaki lainnya. King Tan, yang telah keluar dari gedung pengadilan kegelapan.